Damai. <laughs> 不打漫い oke, okay, uh, mungkin awalnya saya cerita dulu ya, ya. Uh, ya. So that <laughs> Yang lainnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Mbak kenal dia di mana, Mbak? Saya kenal di aplikasi Tantan. Oke, okay. kenalnya dia menghubungi apa benar aku ngaret di Tantan ini gimana maksudnya? Jadi, itu kan ada aplikasi mencari jodoh. Nah, dari iya, situ iya. dia itu DM aku. Perkenalan. Iya. Lalu dan ingin datang ke Hong Kong. Waktu itu dia ya. ke Kong, tanggal 21 Januari. Namanya siapa nih Sit in. Yang mau bunuh diri, terus mbak juga nanti coba kita pertimbangkannya jadi ya, ya. Karena, karena sebenarnya untuk di interminit itu tanggung jawabnya majikan, tapi ya. saya akan carikan orang-orang yang benar-benar membutuhkan Bu ya, karena. Ya, yang benar-benar nggak ada... punya uang buat biaya pulang ya. Betul, betul, betul. Jadi saya akan mencarikan, karena ada beberapa laki-laki yang di sini posisi sudah cacat atau seorang overstay yang pingin pulang tapi terkendala dengan keuangan juga oke, saya coba bah, kalau ada datanya juga, nanti tolong kasih ke saya jadi saya bisa mendata dari sini, tapi mungkin saya tidak bisa sekaligus banyak jadi, eh, kita bertangkap aja mungkin dari 10-12 orang sampai maksimal 20 orang per siap. sekali keberangkatan tapi, mungkin minggu depan saya akan jalan ke Malaysia dulu yang udah saya eh, saya approach dari bulan lalu dari Malaysia, saya mungkin akan ke Saudi, mungkin di sana siap, gue ya. siap dari saya, Surya Utama nah, dan Pak Surya ya. coba juga. Ya, habis ini saya coba cari juga coba pengacara yang mungkin yang mau membantu secara pro bono untuk kasus ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Ya, saya coba hubungin Terus kalau nanti ada korban lagi yang mau speak up, kabarin saya mungkin hari Minggu Libut Bisa kali ya? Hari Minggu bisa, tapi waktunya malam lagi. Karena Minggu kalau malam gak bisa kok ya, kan mereka bekerja, Pak Surya. Oke okay, nah, ya, atau pagi. Karena ya, siang siang. siang. Oke. Okay. Okay, kita coba ya. Nah, oke okay, dicoba aja dikumpulin dulu dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya udah ada perkembangan Entah saya udah bisa hubungin KJRI atau saya udah bisa dapat pengacara atau dan setelah ini saya akan share link ini ke Pak Mahfud MD ke bidang pihak-pihak yang terkait. Jadi kita coba ya. Sesuatu yang tidak pernah dalam hidup. kami hidup <tuh> teriakan <tuh> kami Iya, dan saya yakin Ya, saya yakin mungkin KJRI juga harusnya bisa membantu ini sih ya. Oke, mm -hmm. oke. Okay. Okay. Dan uh, ini juga saya juga teman sempat juga katanya Mbak Yuni bermasalah. <laughs> juga, itu yang malah sebenarnya oh, apa -apa. yang lagi viral Pak. Sebenarnya kan uh, nanti nantinya, nanti ya, nanti. Makanya saya itu, ya. lebih mementingkan uh, karena saya menghindari pernikahan saudara 10 tahun ke depan. Karena itu ini yang saya utamakan dulu. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Mbak, tadi dengan Mbak, uh, saya, gak apa-apa nih Mbak ya maksudnya Orang jadi nonton ini Mbak, nggak masalah ini merasa masalah Bukan aib, bukan Mbak ya bukan ini, Biar uh, Faruk itu biar dihukum dan tidak ada korban lain lagi hmm. Oke, okay. dan buat kamu tidak yang namanya Faruk ya. Ya. Dan buat kamu yang namanya Faruk atau Kenny siapapun Kamu harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan Ya, ingat, tidak ada yang kebal hukum Saya surya utama jamin, tidak ada yang kebal hukum wow. Oke okay. Ya, dan terima kasih banyak, -banyak Mbak. Uh, salam hormat saya untuk teman-teman di sana. Terima kasih Pak Surya. Ya. Uh, okay. Suara hati kami sudah didengarkan, ya. cerita kami ya. sudah sampai di Indonesia, dan kami sebagai TKW yang selama ini tersisih dari kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia yang merasa ya. bangga dengan ada di Indonesia selalu merendahkan kami, suara ya. kami, katakan kami su su sudah cukup bahagia dan. Terima kasih, sukses selalu buat-buat Pak Surya dan timnya. Semoga diberikan yeah. kesehatan yeah. dan semuanya baik-baik saja. Terima kasih, sukses ya, ya, selalu. Ya, ya, Terima kasih. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.